Peace. Salam listrik, Bosku. Kali ini saya akan ini, Bosku, membagikan video untuk perakitan baterai, Bosku, untuk masang baterai yang SLA. Sebenarnya kan, untuk merakitnya kan harus di paralel, cuman kemarin ada di kolom komentar yang tanya, "Mas, untuk perakitan baterainya goda gimana?" Nah, kebetulan kan. Ini ada penjualan laku. Ini untuk tipe yang Dragonfly 3. Dan ini kita belum rakit baterainya karena unit baru kita buka apa namanya, baru kita ngambil dari gudang, baru kita buka plastik-plastik penutupnya. Nah, ini sekalian nanti kita akan merakit baterainya, bosku. Sekalian apa itu nanti disimak untuk perakitan baterainya. Untuk video perakitan baterainya langsung lanjut ke selanjutnya bosku ya halo mas halo kita mau ngapain ini mas sekarang kita akan rakit untuk perakitan baterai karena ada yang minta di kolom komentar jadi kita perakitan baterai sekarang ini di... pengiriman kemana mas? sau jajar ini mas sau jajar ya? sau jajar, sau jajar daerah, mas. masih di daerah malang juga oke langsung saja untuk yang pertama untuk unit Dragonfly 3, kurang lebih yang lain sama, rata-rata tempat baterainya ada di sini jadi kita buka dulu skrupnya ini Dragonfly 3 kemarin sudah dilakukan transaksi, minta dikirim hari Senin oh ya mas, sebentar mas tolong ditunjukkan baterai yang 13 ampere mas, kemarin juga ada yang hmm. tanya iya baterai yang 13 ampere jadi untuk yang UNFLY generasi 3 ya, Redfish generasi 3 dan Dragonfly generasi 3 mereka sudah ngasih baterai yang ampernya 13,3. Dan info ini. aja bosku ya, untuk baterai yang 13 ampere ini sudah saya cek ke pabrik ke PT Uinfly nya Dan memang untuk garansinya yang baterai 13 ampere di unit Dragonfly 3 dan D3 garansi baterainya 1 tahun bosku. Kalau misalkan gerai-gerai sub-sub dealernya ikut patokannya 6 bulan. Itu bisa dikonfirmasi langsung ke pusat bosku ke CS. Nah, ini yang baterai 13 A kemarin ada yang tanya, Mas, minta fotonya, Mas. Minta kasih tahu yang 13 A itu kayak gimana. Ini bosku, yang 13 A bosku. Amper Ini garansi baterainya Satu tahun bosku uh, Karena kan tadi Apa ya Seret bosku kalau bahasa jawanya Jadi ini cairan ajaib untuk para mekanik WD bosku Sudah nah. bisa Mari kita buka. Setelah sudah bisa dibuka Nah ini bekasnya bosku Cairan ajaib bosku Ketika terjadi seret gitu bosku ya Langsung di WD Lancar kembali bosku Saya nggak ngendor bosku ya enggak ngendor WD bosku ya Cuman menyarankan cairan ajaib bosku Nah ini posisinya bosku Kak muat mas, Kak muat Balik, balik Pak, anu tuh kabelnya. Mas mari dong. Sudah nyampe kabelnya? Nyampe. Ini Ywin Bosku. Semakin lama kabelnya semakin tipis. Kok <laughs> <Tak> pantas ya? <sebenernya. laughs> nah, ini Bosku posisinya. Sebenarnya kalau bagusnya posisinya gimana, Mas? Bagusnya sebenarnya ini antara menplus nggak boleh berdekatan karena bisa terjadi arus pendek. Sebenarnya tidak boleh. Jadi harus posisinya di sini, Mas Ya. Ya. Amin uh, dan plus antara baterai, misalkan ini, ini dilakukan serius. Ya? Merah ke biru, birunya harusnya ke merah yang lain. Tapi kalau saling berdekatan gini akhirnya muter, bisa bahaya. Harusnya ini posisinya di sini, bosku. Cuman karena dari winflex, kabelnya pendek. Kabelnya pendek. Nah ini, bosku. Dari winflex kabelnya apa, Mas? Uh, slim. nggak <laughs> kayak yang ngerakit bosku, fat. Nah, ini, ini loh bosku. Ini pendek sih. Pendek. Jadi nggak nyampe bosku. Hmm. Kalau misalkan di seri di paralel dari biru nanti ketemunya merahnya di sini bosku, nggak nyampe. Makanya posisinya terpaksa gini bosku. Sebenarnya kita nggak merekomendasikan gini bosku ya. Kalau yang goda, nanti itu posisinya bisa di sini bosku. Kabelnya panjang bosku. Ya, betul. Nah, selalu ya, kalau yang hitam ini adalah kabel negatif, selain hitam kabel positif. Biasanya hitam atau biru sih. Kalau yang kabel positifnya biasanya merah atau yang ini orange memang agak beda orang. sih. Ya, agak beda. Agak beda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah merakit baterainya secara seri, ya, masku. Seri atau paralel, Mas? Seri dong. Oh, Seri. seri secara seri oh ternyata seri bosku bukan paralel bosku oh iya seri bosku kalau paralel kan plus ketemu plus bosku kita hanya menentukan mana yang baterai pertama dan baterai terakhir gitu aja misalkan ini jadi baterai pertama ya ini jadi baterai terakhir berarti urutannya ini 1,2,3,4 nanti akan begitu kita lanjut aja ini kan nggak nggak nyampe bosku misalkan Tempe. ini kesini aja udah nggak nyampe bosku saya terlalu mepet bosku jadi yang nggak mau memang harus pertempetan bosku pertempetan betul sekali karena terkendala kabel bosku jadi rangkaian seri itu adalah dari minus ke plusnya baterai yang lain contoh sebagai contoh saja itu mudahnya bosku ya simpelnya gitu bosku kalau penjabarannya nanti kan sudah canggih bosku cari di google bosku apa artinya rangkaian seri apa artinya rangkaian paralel ini kan negatif negatif dari baterai pertama ke positif baterai yang kedua nah negatif baterai yang kedua ke positif baterai yang ketiga Tiga. Nanti akan sisa dua ini kita pakai kabel yang dari bodi. Nah, gitu bosku penjelasannya. Terus ini hati-hati bosku. Ini kalau bisa selalu dipegang gini bosku biar tidak terkena ke negatif atau positifnya baterai. Waktu pemasangan. Nanti takutnya ini negatifnya ke sini itu baterainya itu yang kebuka ke positifnya satu baterai itu bosku. Nanti terjadi percikan bosku. Kalau bahasa jawanya melatih, blot oh melatih, <laughs> uh, <bisa>. santai santai, <laughs> belum makan bosku, jadi agak panik bosku. Nah begini bosku ya, seperti itu sebenarnya ini posisinya gini yang nggak disarankan bosku, harusnya yang ini posisinya di sini bosku, cuman karena terkendala itu tadi bosku kabelnya Terlalu pendek, terlalu pendek. Nanti daripada maksa malah bahaya. Kalau misalkan, Mas nggak dibikinkan kabel lagi kita. Oh ya sebenarnya bisa bosku. Cuman modal skun sama kabel. Cuman kan ada semboyan yang bilang hemat pangkal kaya bosku. Dan kalau setiap penjualan kita bikin skun baru kan keenakan pabrik. Iya biar. Ini juga mohon maaf mungkin bisa jadi. Masukan? Masukan, masukan Untuk pabrik ya? Iya bosku Seperti itu bosku misalnya kan kita juga nggak tahu yang dikhawatirkan itu kan yang namanya sekun kan juga tipis bosku Kalau pemakaian laman, <tuh> tapan, tanpa aus Putus yang satu misalkan contohnya putus yang sini terus nyambung ke sini TAS Terjadi percikan bosku, pohon nanti Yang kena sih nanti Apanya mas? pasti yang pertama kali yang kena kalau ada uh, arus pendek ya yeah. yang pertama tentu saja sikring oh iya yeah, sikring tentu si si saja sikring sikring kalau tanpa sikring biasanya menyerang ke kabel-kabelnya yang langsung meleleh di beberapa bagian kalau nggak apes kalau apes biasanya kontrolernya, kontrolernya bosku <laughs> langsung kena bosku kalau enggak kontrol ya baterainya itu sendiri bosku ini finishing bosku jadi ketika hati-hati ketika yang terakhir bosku ya saya agak menjauh bosku kagetan jadi karena yang terakhir bosku. ini langsung semuanya baterai terhubung 4 baterai 48 volt biasanya akan terjadi seperti ini Loh, wah, itu, itu cuma sekali saja nah karena ini berdepetan saya anjurkan untuk bosku semuanya yang melakukan perakitan baterai menutup sekunnya menutup bautnya ini dengan isolasi hitam seperti ini bosku. ini namanya isolasi elektrik. kalau Bersiapin. misalkan bosku mau yang aman itu ada bosku sekun yang langsung ada tutupnya. Oh bosku. iya sekun yang ada tutupnya. Sekun ada. Sebentar <tuh> saya ambil isolasi dulu. <tuh> Terus dulu ada bosku dulu pernah. Iya, dulu. dulu pernah ada yang pakai gitu. Cuman ya mungkin ya namanya mungkin bisa aja penghematan. <tuh> pengeluaran bosku ya. Jadi mungkin yang cari yang sekun kayak gini, 500-an bosku di toko elektronik kalau ngecer. Jadi beli aja yang seperti seribu. ini. Nah, ini bosku solasinya bosku. Untuk menutup ya. Ini lumayan membantu lah. Agar tidak terjadi arus pendek. Lalu juga lebih awet karena tidak terkena kotoran dan lain-lain. Ya. kena tai bosku. Nah inget di VHG tes dulu bosku, iya sebelumnya tes dulu kita tes, tes dulu ya? tes dulu ya? tes dulu kita tes dulu aja tes dulu kita coba bosku kita coba dulu nah udah nyala bosku jadi kurang lebihnya seperti itu untuk perakitan baterai yang SLA gini bosku Dirangkai seri, hmm. mohon maaf tadi saya salah paralel bosku ya rangkaian seri Untuk fungsi-fungsinya bisa dilihat di video reviewnya ada di kolom deskripsi Sekarang kita coba cek voltasenya ya. dulu Jadi untuk penggunaan voltase bagian belum ngerti Untuk para bosku yang sudah master uh, ini untuk yang belum ngerti aja jadi di sini ada volt 20 dan 200 kalau kita mau ngecek satu per satu baterai kita pakai yang 20 nah pakai yang 20 harusnya per baterai ini voltasenya adalah 12 lebih soalnya baterai baru harusnya lebih ya, positif ke positif, negatif ke negatif seperti ini nah, 12, 12 koma lebih lah pastinya nah, per baterainya juga seperti itu sama semua bosku ya sama semua Nah, kalau untuk mau ngecek yang total 4 Mas. Total kita harus rubah dulu ke 200 karena ini kan batasnya 20 volt. Kita mau ngecek keseluruhan yaitu 48 nggak bisa pakai 20, harus 200. Gitu. Sebenarnya untuk ngecek keseluruhan baterai kita bisa lewat di lubang chargernya ini. Tapi karena kebutuhan kita sudah buka baterainya, kita langsung ke baterainya aja yaitu di yang kabel ke bodi ya bosku ya yang kabel ke bodi betul ini satu dan satu lagi Nah, karena tadi persatunya 12 lebih kalau di total sekitar 50 volt. ini sudah bagus bosku dan kalau mau memastikan unitnya dinyalakan ini nyala ya nyala coba digas coba digas, coba digas. dan kita lihat voltasenya turun berapa turunnya cuma 0,2, 0,1 nah ini normal berarti akinya masih bagus tentu saja karena ini aki baru nah itu tadi bosku ya untuk tutorial perakitan baterai bosku kurang lebihnya seperti itu kalau ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf dan mungkin kalau misalkan ada kata saya yang menyinggung pihak lain mungkin bisa buat masukan dan mungkin bisa untuk berkembang untuk kedepannya. Dan mungkin, kalau misalkan saya sendiri pun ada salah, monggo dikritik. Saya pasti akan terima dan saya akan evaluasi kesalahan tersebut. Sekian dulu untuk tutorial perakitan baterai. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit dulu, bosku. Salam listrik, bosku.